mandi Pak mengingat keberanian dan memutuskan memutuskan pengurus di dimasukkan pada angka 1 di atas bertugas menyusun susunan pengurus penerbangan Jepang terhadap-penerangsa, Kecamatan Jambut, Pn. Rokko, Satkar Bancang, pengurus MDS di Jawa masa timat 2021-2023. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat pemilih akan diperbagi sebagai mestinya. Pn. Rokko, Baroja, 1442 Hijriah, 14 Februari 2021 Masai. Aproni Ketua Menangkap Anggota Tertanda Tangan. Sekretaris Menangkap Anggota Ditangkut Nyawat Tertanda Tangan ini. Anggota Wahyu Lubroho Tertanda Tangan ini. Anggota Ilham Tertanda Tangan ini. Anggota Triono Tertanda Tangan ini. Dan FND Pengurus Cabang Kerja Pekerja Nakesor Kabupaten Ponorogo Tertanda Tangan ini. Selanjutnya saya bacakan susunan pengurus jaringan di Kina Angkut Cabang Kerja Pekerja Nakesor Kabupaten Ponorogo. Setelah kita merumuh ngomong-ngomong ngobrol-ngobrol informator di ruangan timur menghasilkan ini makin boleh ditanggapi jadi Ketua saya sendiri Ambroni, Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Wahyu Nugroho, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Mahfud Faturomad. Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat Didik Abdullah Wakil Ketua Bidang Kerohanian dan Pengembara Tradisi Islam di Jawa Barat, Muhammad Badrul Awadi. Wakil Ketua Bidang Informasi Komunikasi dan kerja Strategis Priyono. Wakil Ketua Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Arif Arif Kantor Karang Lu. <SILENCIO> Wakil Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Lang Gen Hartono. <SILENCIO> Wakil Sekretaris Bidang Pertanahan dan Keanggotaan Ahmad Subarto <SILENCIO> Wakil Sekretaris Bidang Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat Suwangsih. Wakil Sekretaris Bidang Dakwah dan Pengembangan Tradisi keselamatan Alvian. Algan Asli sama Algan? Algan Nur Fuad Sekarang lu bersaudara tidak bisa dimisahkan Jangan-jangan ini di mungkin berdua Kupi <tubi> ini oh. Wakil Sekretaris Bidang Informasi Komisi dan Kajian Strategis Siapakah dia? Madang Gedet di Pak Saregi Wakil sekretaris bidang kesenjangan lingkungan dan penanggulangan bencana Darok Tagana Kabupaten Ponorogo. Wakil sekretaris bidang perekonomian ini sahabat Kasri. Wakil sekretaris bidang olahraga dan kesenian senang badminton Imam Fatoni Jogol. Itu sekarang soket. Dua-dua. Iya. Wadek secara bidang pertahanan dan keamaran wangkasan korion ini senang wow. bandara Jamil Nuraini. Aini okay. wakil bendara Mim Takul Sendari wakil bendara khusus Bancar sahabat Bu Nari <tuk> ya, berkait dengan urusan <tuk> kenapa kalau asane benar itu saya pas patah lu cilik bahasa hidup? Gitu. Siap? Ya, oh. ya, Pondiko, terkait ke pengurusan. Ada yang menakuti, Bang. Bisa enggak saya mau nikah? Nikah oleh orang misal... misal... Silakan Bang menanggapi. orang motor pengennya dari kami itu Mas Edi menanggapi. G, menang. Mas Nedi, berdiri menanggapi atau sambutan santaian monggo. Oh, dari forum dong. Forum, forum minimal. Mas Nedi oh. ini. nanti. Beradu nanti duit yang jual. So, Bendaran, jangan jambel merasa khawatir. Eh? <laughs> Coba cambil, jambel silakan ke sini. Bendaran pun. Terus cepat, dia gendut, Punya juga gendut, sukanya goes, nyengal duit. Wow. Ya kabur Whois Tersengah, Ini berarab Pak ya Pak Pak ya ya ini? hasil bersama, udah boleh kamu menunaikan.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 langsung mawon alhamdulillah ayah, ayah. Oh, ya. uh, penentuan kepengurusan koordinasi gerakan ke pemuda Ansor masa khidmat. 2021 2023 sudah terbentuk oleh tim formator yang terwakili dari beberapa ranting dan diketuai oleh pimpinan anak cabang terpilih pimpinan anak cabang dan pimpinan cabang di sini kami bersama-sama diberikan amanah oleh panjenengan sedoyo untuk meneruskan estafet perjuangan yang telah dimulai oleh pendahulu kita juga Pak Zainal Arifin, Kasat Koryon yang sudah dimisioner. Diucapkan banyak terima kasih yang pertama dedikasinya kepada. Kebanseran luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Zainal. <yikupsi> harapannya, harapannya Pak Zainal tetap mendampingi kita juga, memberikan e, saran, masukan, juga bimbingan kepada kami selaku satkor yang terpilih juga Wakasat. Semoga pimpinan anak cabang penundaan Ansor khususnya di Kebanseran ini nanti lebih meningkat dan bisa lebih berkontribusi kepada agama dan negara. Amin. Amin. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Muhsinah. Memberikan sedikit juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya ucapkan selamat pada sahabat Amroni selaku ketua bangga-bangsor Kajian Jambon terpilih dan sah sahnya. dan juga saya ucapkan selamat pada sahabat Edi Santosa bersama Edi pasti Santosa eh. selamat pada sahabat Edi sebagai ketua terpilih Kajian Jambon jargon saya satu ini jargon karena saya punya jargon. Saya tadi sudah mengupload foto, beserta ucapan dengan terpilihnya pengurus baru. Semoga menjadi semangat baru menuju BAC Ansar dan jabat lebih solid dan maju. Selamat berkarya, selamat berjuang. Selamat alikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. <tuk> beberapa yang pengen Kang Misnan, Sebenarnya kat awal itu pula Kang Misnan, Kang Misnan pokoknya dengan satu kali sore gitu <gulah> Saya itu pula dukung sangat dari awal. Tapi karena ini terus, terima kasih amanah ini akan kita bawa dengan semangat bareng-bareng gitu ya. Oke. Oke terima kasih. Terus sementara nanti ya, Pak. <SILENCIO> Baik, terima kasih Demikian proses Minas Ketua Dengan konferensi Pimpinan Tanaman Geragam Pembangunan Pembangunan Pembangunan Jago Telah diserahkan Sebagai lahan administrasi Segala yang dibutuhkan Untuk pengajuan SK dan sebagainya akan disiapkan pergasan ini Silahkan dilengkapi Dijangkupi ikan harian ya? Dengan demikian Konferensi bisa ditutup bisa ditutup ya? Belum belum. Belum, sama aku Doa oleh mantan ayu, ayu, pas <laughs> ada di nias <laughs> Okay. Oh, yang okay. oh, okay. oh, no, no. amilah yang menjadi yang para muslim para muslim para dan Allah yeah, wow, yang yang Allah Allah Allah akan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 Ya, terima kasih. Semoga dini oleh kita. Eh, terima dari kementerian dalam kepada oke saya saya saya kalau ya satu dua saya sebentar saya satu dua saya di bawah merem saya satu dua tangannya saya saya biasa dulu Terima <tuk> kasih, Bung Dusun. Yang mendorong konferensi terakhir kita bersama dalam hal ini, saya katakan ditutup. <tangan>